satu bulan lamanya Berzakat fitra menurut perintah agama Ini kita berhidup fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira Berjabat tantangan sambil bermaaf-maafan Hilang dendam habis marah di hari lebaran Minal Aidin Wal Faizin. Makmur terjamin Setelah berpuasa satu bulan lamanya Bersakat fitra menunggu Fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat. Wahsa satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut.